Halo guys, welcome back to Bongkar 2M. Ini akun ke-48 ya guys ya dari 310 akun. Di sini kita bermain cari modal dulu di doku Kasih makan Naga ya guys ya. Kenapa Bang enggak kasih makan Panda? Bosen coba kalau kasih makan Panda dulu mulu kita kasih yang lain nyoba-nyoba slot lain lah. Takutnya kalian bosen kalau di di situ-situ mulu ya guys ya kita cari alternatif lain di sini ada dua akun yang di up ya guys ya oke dapat mencerut koin ya guys ya dari 9 ya guys ya tadinya gua mulainya dari bet10 cowok cuman susah banget naiknya jadi gua turunin deh uh, di bet5 aja tahunya malah kayak gini coba nggak konsisten malah dapet skater di bet5 oke kalau 10 ois oh, dua kepala naga ya guys ya ikannya akan ada tuh kalau sampai ujung lumayan Cok bisa kena berapa b nih. Dua kepala merah cok, muncul kalau bet 10 10m udah kena 6 b ya guys ya cuman karena leon maunya ngasihnya segini mau gimana lagi Cok syukurin aja anjir kembali ke permainan ya guys ya oh iya, iya seperti biasa ya guys ya kalian request request aja ya sama komentar 1 sampai li... sampai ke 5 deh komentar 1 sampai kelima 5 gua kasih chip ya guys ya 100m komentar tercepat ya guys ya 1 sampai 5 buat yang telat hadir kalian request aja cowo jangan maksain Jangan maksain ya guys ya, ntar ada kata kuncinya pokoknya buat juara 1 2 3, 4, 5 ya guys ya. Jadi sebelum komen tuh ditonton dulu videonya, cok jangan langsung komen. Kalau kalian nggak ada kata kuncinya nggak akan gua kirim cok chipnya. Nggak buat lima orang pemenang ya guys ya. 5 orang komentar tercepat aja lah, nggak usah gua random pick ribet cok. Makanya biar kalian nggak ketinggalan nyalain lonceng notifikasinya ya guys ya bantu share-share juga ya biar tambah rame ya guys ya disini gue ngabisin 100 pinnya dulu deh kalau gak salah <coughs> ini jam nanti tanggalnya ya guys ya ini gue mainnya waktu pagi nih ini kita pindah akun ya guys ya akun ke 308 cowok jaraknya jauh juga ya akun kedua ya guys ya yang di up nih gue maksain main di vava ya guys ya di papa e, rada sulit sih <tuh> tapi gue paksain aja lah di papa soalnya kan takutnya kalian kangen sama putaran papa nih ini gua main di papa cuman gua di sini kena mental juga ya guys ya di papa Dapat super ini ya guys ya disini hardbass nya gua naikin 2bet ya guys ya cuman tahu gua gara gara kena mental cok kenapa kena mental bang susah naiknya cok Uh, bayangin aja dari akun ke 48 dikasih-kasih akun ke 300 Sanco 308 udah mau habis akunnya kena mental jadi gua nggak naik bet, cok jadi tetep <kata> dan ternyata dapet skater padahal kalau di max bed pun cukup cocipnya maklum ya guys ya kalau udah kena mental tuh susah cok mau gimana pun. buat lima orang ya guys ya lima orang komentar tercepat ya guys ya ntar gua kasih chip 100m satu orang ya oke dapat lagi sketernya, coba gua kira di sini langsung jadi ya guys ya karena kan chipnya segini nih Tahunya di php-in coba sama si leon nah kan dapat segini Sini kena mental ya guys ya setelah habis spin, gue pindahin nih ke permainan lain soalnya piling gue, kalau dilanjutin ini di papa, bakal habis sih ya guys bakal habis lagi tumbang lagi, kalau piling gue udah kuatnya kayak gitu pilingnya Cok. jadi gue pindahin nih setelah habis 100 spin ntar ada kata kuncinya ya guys ya ada kata kuncinya sama kalau request yang gokil-gokil ya guys ya yang lucu-lucu yang ada pantun-pantunnya ntar gua putar requestannya ya guys ya nah sini gue pindahin ya guys ya pindahin ke RC rezeki jomblo speedernya gue ubah ya guys ya saya kalau kekencangan DC coba sini. Kita langsung start di bed 10 ya, guys ya. Kenapa bang nggak mas bed? Ya itu karena tadi kena mental, cok. Di sini malah skaternya deket, cok. Cuman kalau udah kena mental susah cok permainan juga acak-adut, cok. Kalo ngomong-ngomong, gue win ya, guys ya. Hitungannya ini ya, win ya, menang terus nih berkahannya. OP parah cok, kalau main di HP ini. Aduh monyetnya udah sampai ujung tapi gak ada perkalian ya guys ya Bang kenapa sih uh, setiap skater dimatiin karena gue mau nikmatin permainan nih cok Buat apa kita kebut-kebutan doang kalau di yang gak dimatiin Nikmati takutnya kan kalau dapat momen full-full itu dikali Udah indah banget cok kan dapat 440M ya guys ya. Cuma di sini 1B 400. Alah nanggung kata gua. Lanjut aja lah. Kita gaskan Sampai 100 spin habis. Kita malah disedot lagi ya guys ya. Oke okay, dapat scatter lagi nih, gue punya piring di sini bakal langsung jadi nih. Ini chip chipnya ntar gue simpen ya guys ya di akun tabungan. <coughs> jadi ntar gue bagi bagiinnya lewat akun tabungan, bagi bagi chipnya. Terus sisanya, sisanya buat requestan requestan dari kalian, cok. lagi nabung chip nih gua nih biar nanti ntar kalau live tuh chipnya ada banyak cok biar enak kalau kalau live ada chipnya tuh enak cok dapat gede baru kita bagi-bagi ya guys ya lagi mempersiapkan makanya bantu like ser-ser ya guys ya biar tambah rame cok jadi ntar gua bakal semangat lagi live nya cok kalau sepi mah live juga jadi males-malesan bro oke dapat scatter lagi ya guys ya hmm crot. Aduh kipasnya ini susah cok sekarang kipas di atas tuh. Uh nggak dikali ya guys ya pada itu burungnya udah terbang cok tuh nggak nggak mau dikali cok tuh kirain nggak ada yang item yang masuk malah perkalian yang turun. Emang nih kadang-kadang ente. Oke okay. tapi alhamdulillah ya guys ya gua udah sembuh lah. 90% udah nggak ingusan cok udah siap live sih nanti kalau chipnya udah terkumpul ya guys ya jadi gua uh, bawa chip terus langsung muter request aja ya guys ya requestan-requestan dari kalian kayaknya seru tuh kalau bawa chip gede Di sini gua stop ya guys ya karena sudah 1B400 nah di sini kita Open request ya guys ya ini requestan dari pacar Leon ya guys ya dia minta room eee, dua kepala naga satu skater ya guys ya sini gua nyari-nyari itu -nyari kan ya. hampir tumbang ada kodenya yang hadir bang request room naga dua wheel satu skater 100 putaran bet lima beli ya, buku isinya tebal habis itu beli paku Aduh nggak kebaca cok kecepatan banget anjir pokoknya begitu lah, ya kisya. oke di sini roomnya udah udah udah nyampe ya guys ya -nya udah nyampe udah nyampe udah ada ya guys ya ya guys ya dua kepala naga nih satu koin langsung gas ya guys ya 100 spin ya Oke okay, guys, hampir lupa ya guys ya. E, untuk kata kuncinya dua kepala naga ya guys ya. Dua kepala naga ya guys ya. E, untuk kata kuncinya dua kepala naga. Saya e, pakai hashtag ya, guys ya. Hashtag dua kepala naga ya guys ya. Oke cukup sekian. Terima kasih ya guys ya. E, kalian pantau aja sampai akhir nih eh, video requestannya nih. Kalau up ntar gue bagi, gue bagiin ya guys ya buat ya ya guys ya buat yang pemenang request. Kalau gak up ya silahkan coba lagi. Jangan lupa like, like, comment, and share ya guys ya. Yang penting tuh di-share cok, bantu, bantu, bantu biar rame ya guys ya. See you next video, bye.